Silat yang kulihat lidahnya yang bersilat, ah. Penjilat bergerok bicara bicara seindah raguah, ah. Penjilat bergerok bijak kata katamu serapi sajak, ah. Penjilat berkedok bijak yang kurasanya ingin terlihat paling hebat.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 Di keyakinanku oh, ah, Pencilan bergerok bijak Bicara seindah dakwah Pencilan bergerok bijak Kata-katamu serapi saja ah, Pencilan bergerok bijak Yang kurasayai Paling hebat di Benar di jalanku, selama tak menyimpang di keyakinan penjilat penjilat bijak bicara seindah dakwah, penjilat bijak kata-katamu serapi saja, Mencilat Berkecukup bijak yang kurusannya ingin teriak paling hebat diantara orang hebat penjilat berkecukup bijak. Oke okay, terima kasih Bengki